Saya rasa capek dengar ku marah Masalah terjelas ubah oh sayang salah Saya rasa lelah Hadapi ku sifat begini Kalau ku tersayang bilang Jangan buat sesedih Jika Jangan cari alasan Di mata kau selalu sayang salah Memang hati ini tetap punya tulang Tapi kenapa musti harus Yang rasa patah Bilang hmm. yeah. janji yang pernah kupinta Waktu saat bersama Indah jalani cinta Tapi berbeda fondasi cinta Yang tengubangun dari lama Sekejap kasih runtuh Hilang terhadap sisa Rumah yang indah Yang dulu ku kasih atap Kini saya akan hujan basahi Dan tak layak sama menatap Hati coba balok Kau keshancur jiwa raga Tidak mampu sabar kata Hanya berlinang air mata Biar sepamit Haruskah ke mana Hati sebab Berjuang U Lupa semua Ku janji Sumpah setia Ku pigi Dia tak bilang Adosio Saya rasa tapi ku sifat begini Kalau kau terasa yang bilang Jangan buat sesedih Jika memang bosan Tolong kau bicara Jangan cari alasan Di mata kau selalu sayang salah Memang hati ini. Dia punya tulang, tapi kenapa musti harus yang rasa patah? Sang orang berkurang, punya apa-apa? Sakala di materi, tak bisa kasih kau bahagia, cinta yang kau pandang dari harta sabi apa hanya orang susah beda jauh Hingga yang punya se Bangun susah berjuang, lupa sama kau, janji, sumpa setia, tapi gideon dia bilang adosio.